que te dé Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani ala wa ala taufiqihi wa ilaha la lah li sya'ni wa rasuluh. Adai ila ridwani Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Ajma'in Amma ba'at Qo muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala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 dalam rangka tafakkur fitdin, mempelajari dan mengkaji agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini tentunya merupakan satu nikmat yang sangat besar yang kadang tidak disadari oleh seorang hamba. karena itu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid beliau menyebutkan bahwasanya nikmat itu ada tiga kata beliau rahimahullahu taala An-ni'amu salasatun. nikmat itu ada tiga. Yang pertama ni'matun hasilatun ya'rifu bihal abd. nikmat yang ada dan diketahui oleh seorang hamba Jadi ada nikmat yang ada pada diri hamba dan hamba itu mengetahuinya, hamba itu menyadarinya. Ya seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan ni'mat minum dan selainnya ini yang pertama yang kedua kata beliau wa ni'matun mentadaratun yarjuha ni'mat yang ditunggu-tunggu dan diharap-harap, jadi ada nikmat yang ditunggu-tunggu atau niat yang diharap belum ada, tapi nikmat itu diharapkan ke. Iya, misalnya kalau di sini banyak santri. Ya, santri ini yang diharapkan apa? Eh? Kapan bisa selesai? Ya, kapan bisa selesai? Ya, itu yang ditunggu, itu yang diharap. Kapan bisa menghafal Al-Quran? Ya, ketika itu ada, luar biasa, bahagia. Ya, atau kalau yang bukan santri. Yang sudah lama menikah. Ternyata belum punya anak. Yang ditunggu-tunggu adalah anak. Atau yang belum menikah. Yang ditunggu-tunggu adalah kapan menikah. Dan seterusnya. Itu namanya ni'matun mentadaratun yarjuha nikmat yang ditunggu-tunggu diharap-harap yang ketiga adalah wa ni'matun huwa fiha la yash'urubiha ni'mat yang ada pada dirinya namun dia tidak menyadari kalau itu adalah nikmat. Jadi nikmat itu ada pada dirinya. Namun dia tidak menyadarinya kalau itu adalah nikmat. Nanti datang lawannya baru dia sadari, oh ternyata ini nikmat. Ya. Karena itu ada yang pernah datang kepada Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala mengeluhkan kesempitan hidupnya kefakirannya maka Yunus bin Ubaid mengatakan kepada orang tersebut apakah engkau ingin menjual matamu dengan seribu dinar kata orang itu tidak bagaimana dengan telingamu pendengaranmu? mau dijual seribu dinar kata orang itu tidak ya yeah. Terus diingatkan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Ya, kamu mau jual ini, kamu jual ini, semuanya jawabannya tidak. Lalu Yunus bin Ubaid mengatakan, kalau begitu engkau adalah orang yang kaya sebenarnya. Ya, betapa banyak nikmat Allah yang ada pada dirimu. Ya, tapi engkau tidak menyadarinya. Termasuk diantaranya nikmat yang sangat besar adalah nikmat berkumpul di, maj di majlis ilmu. Ini nikmat yang sangat besar. Yang kata sebagian as-salaf, "Law ya'lam ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi la jaduna bis Seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang ada pada diri kita, Berupa niat menuntut ilmu, lajaladu nabi syuhuf, mereka akan menjilit, mereka akan memukul kita dengan pedang-pedang. Itu niat yang sangat besar, ya, berada di majlis ilmu. Karena majlis ilmu inilah ia menyebabkan seorang diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ya. ta'ala ketika ada orang yang kurang dari sisi fisiknya ya, dari sisi dunianya maka ilmu agama yang akan menambalnya sebaliknya walaupun seorang itu sempurna dalam dunianya sempurna apa yang dia miliki dari sisi fisiknya, dari sisi ketampanannya, kecantikannya. Tapi dia tidak memiliki ilmu agama. Apalagi dia tidak memiliki agama. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atta bin Abi Rabbah. Seorang yang kurang dari sisi fisik. Ya. Yeah. Tapi karena beliau memiliki ilmu Ya Apalagi ilmu tafsir Maka semua orang yang belajar da Tafsir Ingin mengetahui tentang tafsir Itu belajar dari Atta Rahimahullahu ta'ala Padahal beliau dari sisi fisik Ya Itu tidak Apa namanya atau beliau Sangat kurang Ya tapi karena beliau memiliki ilmu agama Ya memiliki agama maka agama inilah yang akan menutupi ya kekurangan yang ada terkait dengan dunia kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah hari ini kita akan sedikit membahas sebuah tulisan dengan judul Benteng seorang Muslim dari segala keburukan Dan sebelum kita masuk pada isi buku ini Maka ada beberapa pendahuluan Yang pertama Bahwasannya buku ini Berisi doa-doa Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berisi doa-doa Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan buku ini Ditulis Di awal-awal Terjadinya Wabah COVID-19, COVID-19 di awal-awal. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala kadang ada sesuatu yang dianggap buruk, tapi ternyata itu memiliki hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Mungkin seorang mengatakan bahwasanya COVID ini ya adalah wabah atau kita semua sepakat mengatakan ini wabah, ini penyakit, ini berbahaya, tapi dibalik ya kejadian tersebut sangat banyak hikmah-hikmahnya, sangat banyak hikmah-hikmahnya, di antaranya adalah ini bahwasanya di awal-awal terjadinya COVID itu kita banyak tinggal di rumah dan ketika kita tinggal di rumah itu artinya kurang kesibukan di luar kalau kurang kesibukan di luar kita bisa menyibukkan diri di rumah diantaranya adalah dengan menulis diantaranya adalah dengan menulis ya dan ketika kita menulis dan itu salah satu cara untuk menjaga ilmu. Maka alhamdulillah ada hasilnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kejadian-kejadian atau musibah itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Namun kadang hikmah itu kita ketahui dan kadang hikmah itu tidak diketahui. Ya, tergantung ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan betapa banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama kita terkait dengan masalah Covid-19. Ya. Asy-Syeikh Abdul Razzaq taala menulis ya 10 benteng atau ya apa namanya uh, Perlindungan dari Wabah COVID-19 Demikian juga ya ya Saleh bin Hamad al Utsaimi Hafizahullah ta'ala juga menulis terkait Dengan hal itu Enam pokok ya Agar seorang terhindar dari Ya wabah Ini semua yang harus kita ambil hikmah-hikmahnya Ya kita ambil hikmah bahwasanya ya, kadang ada musibah tapi itu mendatangkan kebaikan yang sangat yang sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan urgensi berlindung atau urgensi perlindungan atau meminta perlindungan. Kenapa kita butuh berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Ya. Yeah. Sebabnya pertama karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya. Yeah. Kita ini makhluk yang yang lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa wa khuliqal insanu do'ifah. Dan manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Namanya lemah, butuh perlindungan. Namanya lemah, butuh pertolongan. Ya, butuh pertolongan. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berlindung? Karena kita ini adalah makhluk yang yang lemah. Yang kedua, kenapa kita harus berlindung? Karena di sana ada bahaya. Karena kita mengetahui bahwasanya di sana ada bahaya, ya. Yeah. Dan ternyata bahaya yang paling besar adalah bahaya dari syaitan, iblis dan bala tentaranya. Itu bahaya yang paling yang paling besar. Saking besarnya bahaya ini, Nabi Adam alaihissalam, beliau sudah ditempatkan di surga namun iblis masih tetap berhasil mengeluarkan beliau dari surga iblis masih berhasil menggoda beliau sehingga dengan sebab itu nabi adam alaihissalam dikeluarkan dari surga itu bahaya yang sangat besar makanya kita butuh perlindungan a'udzubillahimina rajim Ya, yeah. aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa berlindung kepada Allah dari syaitan padahal syaitan itu makhluk yang lemah juga? Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An nisa juga wa inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ya. Yeah. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kenapa kita berlindung? Ya, yeah. karena manusia juga lemah. Ya, yeah. kalau lemah ketemu lemah, siapa yang menang? Yang menang adalah yang mendapatkan perlindungan. Yang menang adalah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Ia, yeah. kalau kuat ketemu kuat kan, bisa saling mengalahkan. Ini lemah ketemu lemah. Ya. Yeah. Maka yang menang yang akan mengalahkan adalah orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu kita baca dalam zikir pagi, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfatain. Wa idzat yang maha hidup dengan rahmatMu aku meminta pertolongan istighosa meminta pertolongan Asleh liya nikulah perbaikilah seluruh urusanku walatakilni ila nafsi torfataain dan jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata selalu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wataala ini yang kedua kenapa kita Butuh perlindungan karena di sana ada bahaya. Ya, ada bahaya. Ya, misalnya di, ya, apa namanya, kita mau, ya, berperang atau kita mau apa saja yang di situ ada bahaya, pasti kita butuh tameng. Ya, kita membutuhkan tameng. Yang ketiga, kenapa kita berlindung? Karena kita meyakini ada yang maha mampu melindungi kita. Ya, ada yang maha mampu melindungi kita dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. jadi ini tiga sebab atau tiga urgensi dari perlindungan. Pertama karena kita adalah makhluk yang lemah yang kedua karena ada bahaya. Dan yang ketiga karena kita meyakini ada yang maha mampu melindungi kita. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendahuluan yang ketiga. Dan ini mungkin yang terakhir. Yaitu bentuk-bentuk perlindungan. Ya, bentuk-bentuk perlindungan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya bentuk perlindungan itu ada Empat Yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah ya mana hal ini mengandung ya kesempurnaan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya hanya Allah yang mampu melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna. Inilah dalam ayat yang selalu kita baca: "Kul a'udu birabbil Robbil Falak, kul a'udu birabbin Nas." Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya aku berlindung dengan Robnya Al Falak. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, sungguhnya aku berlindung. Dari dengan Robnya An-Nas Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Yang kedua Adalah Al-Istia'adatu Bisifatin min sifatihi Berlindung Dengan Ya Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, berlindung dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita mengatakan a'udzu bikalimatillahittamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ya ya ma sempurna min syarri ma khalaq dari kejelekan apa yang dia ciptakan dan ini salah satu nanti yang kita akan bahas di dalam buku ini ya jadi ya kalam, kalam Allah atau Al-Quran itu adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran bukan makhluk. ya. Karena seandainya makhluk, maka tidak boleh kita berlindung kepada makhluk. ya. Tidak boleh berlindung kepada makhluk. <coughs> nah, Makanya para ulama mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ya, bukanlah makhluk. Dan ini banyak di dalam hadis-hadis. Ya, misalnya auzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketika seorang merasakan sakit ya di salah satu anggota tubuhnya. Ya, maka dia pegang salah apa namanya anggota tubuhnya yang sakit itu, lalu dia baca, a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ajidu wa hadir. Ya. A'udzu bi qudratillah atau a'udzu bi 'izzatillah. Ini sifat. Wa qudrati demikian juga. Ya, ini sifat. Ya. Maka ini jenis perlindungan yang kedua, berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ya, berlindung dari makhluk yang memang memungkinkan untuk kita jadikan sebagai ya, tempat perlindungan. Ya berlindung kepada makhluk yang memungkinkan kita bisa berlindung darinya ya dan ini ada syaratnya ya Di antaranya adalah makhluk itu hadir dan ada apa dan masih hidup kalau dia manusia ya Misalnya kita dikejar sama penjahat, ya, maka kita bisa meminta perlindungan kepada petugas. Ini boleh, ya, ada petugas keamanan misalnya, ya, minta tolong Pak dilindungi saya. Ini saya mau celakai oleh orang tersebut. Ini boleh, ya, ini boleh atau berlindung dari serangan. Ya, misalnya ada ya yang melempar batu, kita berlindung di balik tembok. Ya, berlindung di balik pohon. Nah, ini boleh. Ya, ini boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa ma malja'an Ya. Siapa yang mendapatkan tempat perlindungan maka silakan dia berlindung darinya. Ya, silakan dia berlindung darinya. Makanya kalau pergi perang bawa tameng ah itu boleh. Ya, itu boleh. Nah, karena memang memungkinkan. Dan yang keempat, ya, bentuk perlindungan yang keempat dan ini yang dilarang yaitu al-isti'adzatu bil amwat. Ya meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati, ya orang yang sudah mati, atau orang yang hidup tapi tidak hadir, ya atau tidak mampu, ya misalnya orang hidup tapi yang berlindung ini yang minta perlindungan ada di sidrap, sementara yang dimintai perlindungan ada di... Ya, Makassar misalnya. Tidak bisa. Dia cuma mulutnya komat kamit di sini. Minta, ya, perlindungan. Ini tidak bisa. Ya. Ini termasuk kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-jin ayat yang ke-6 Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan sungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari kalangan jin. Ya. Fazaduhum rahaqa. Maka jin itu hanya menambah dosa dan kesalahan. Ya. Karena itu tidak boleh seorang meminta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh seorang meminta perlindungan kepada jin. Ya, demikian juga seorang tidak boleh meminta perlindungan kepada seseorang atau makhluk yang tidak hadir. Yang tidak, yang tidak hadir. Ini, ya, tentang jenis-jenis perlindungan yang pertama yang kedua yang ketiga adalah hal yang uh, yang pertama dan kedua itu adalah hal yang apa namanya termasuk ibadah ya termasuk ibadah maka yang namanya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah hal yang dibolehkan hal yang mubah ya dan yang keempat yaitu minta perlindungan kepada Ya makhluk gaib, ya sejenis jin atau orang yang sudah meninggal, maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, bahkan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kau muslimin dan muslimat yang dibeliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, kita langsung masuk pada poin yang pertama dari buku ini yang pertama adalah berlindung dari kebodohan atau kejahilan ya berlindung dari kebodohan atau kejahilan 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman "Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin Nabi Musa berkata, Aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Ini ayat lengkapnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'muruukum an tazbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin Iya Jadi dahulu di masa Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israil ada orang yang terbunuh Ya yeah. dan mereka saling menuduh siapa yang membunuh orang tersebut Ya yeah. Siapa yang membunuh orang tersebut Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam ya untuk apa namanya mengucapkan atau mengatakan kepada mereka agar mereka menyembelih seekor sapi. Ya. Wa id qala Musa liqaumi Ya yeah. dan ingat baca kala Nabi Musa berkata kepada kaumnya Inna Allah ya murukum antabahu Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembli seekor sapi. Maka kaumnya mengatakan Kalu at-takhiduna mereka tidak terima. Mereka mengatakan Apakah engkau Hey Musa menjadikan kami ini sebagai bahan perolok-olokan, maka Nabi Musa menjawab, "Audo billahi an aku namin al jahilin." Ia, yeah. apa itu jahil? Apa itu kebodohan? Apa itu kejahilan? Disebutkan oleh Asy'ir, ya, yeah. Asy'adi, rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsir beliau, kata beliau la fihi binnas ini makna kebodohan ini makna kejahilan ya yeah. kata beliau jahil adalah allazi yatakallamu bikalamin ladzi la faidata fihi Orang jahil itu adalah orang yang berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faidah, tidak ada manfaat di dalam pembicaraan itu. Ya, orang yang pembicaranya ngawur, ya, walaupun mungkin retorikanya bagus, ya. Tapi tidak ada faidah. Tidak ada manfaat yang bisa dipetik dari pembicaraan itu. Ya. Ini ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua kata beliau, boleh. Wahualladhi yastahzi'ubin nas. Ya. Jahil juga adalah orang yang suka memperolok-olok manusia. Ya. Suka mengejek-ejek manusia. Suka merendahkan manusia. Itu jahil, ya. Dan Nabi Musa as tidaklah melakukan hal tersebut, ya. Karena ini wahyu dari Allah subhanahuwataala. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi, ya. Ini wahyu dari Allah subhanahuwataala. Tapi kenapa kalian mengatakan ada takhiduna huzwa? apakah engkau menjadikan kami ini sebagai bahan olok-olokan dan orang yang berakal itu tidak akan mengolok-olok manusia ya yeah. orang yang berakal itu tidak akan mengucapkan kalimat yang tidak ada faidahnya ya yeah. karena itu di sini dikatakan jahil adalah Allah diyataqallamu bikalamin ladhi lafaidata fi orang yang berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, sementara apa yang diucapkan oleh Nabi Musa as itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu wata'ala. Nah, dan kejahilan ini merupakan Ya. sifat yang sangat berbahaya. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Ya. Dengan kejahilan, seorang bisa melakukan kesyirikan. Dengan kejahilan, seseorang bisa melakukan kekufuran. Ya. Bahkan Asy-Syeikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah taala di dalam kitab beliau Kitabut Tauhid menyebutkan di antara sebab munculnya bid'ah adalah kejahilan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Jadi diantara bahaya kejahilan, ya, yeah, itu merupakan sebab munculnya perkara yang diadakan adakan di dalam agama, karena disangka itu adalah kebaikan, padahal itu adalah keburukan. Ya, yeah. disangka itu adalah ibadah, padahal bukan ibadah. Disangka itu akan mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu justru semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disangka itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu bukan sunnah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al Imam Ibnul Jawzi, Rahimahullahu Taala, di dalam kitab beliau Talbis Iblis, ya, beliau berkata tentang bahaya kejahilan. Ya, yeah. kata beliau. A'lam. Annal babal a'zham alladhi yadkhulu minhu iblisu 'alan nasi huwal jahl. Kata beliau, ketahuilah. Bahwasanya pintu yang paling besar ya. Yeah. Ketahuilah bahwasanya pintu yang paling besar yang akan dilewati oleh Iblis untuk menggelincirkan manusia adalah al-jahil, kejahilan. Jadi pintu yang paling besar, yang terbuka lebar, yang akan dilewati oleh Iblis untuk menggoda manusia, untuk menggelincirkan manusia adalah al-jahil, kejahilan. Ya, Kekjilan. Fahuayadul yeah. kuluminhu ala aljuhali biaman. Iblis akan masuk melalui pintu ini kepada orang-orang jahil dengan aman. Yeah. Jadi pintu ini, ya, pintu kebodohan, itu adalah pintu yang paling aman yang akan dilalui oleh Iblis. Ya. Yeah. Wa ammal alim. Fala alaihi illa Adapun orang yang berilmu. Iblis tidak akan bisa masuk. Kecuali harus mencuri-curi. Ya. Yeah. Jadi Iblis tidak akan masuk. Kepada orang alim. Kepada orang yang berilmu. Illa musaraqah. Kecuali harus. Ya. Yeah mencuri beda dengan kejahilan kalau kejahilan itu pintu yang sangat aman akan dilalui oleh ya iblis makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya ini yang pertama Kemudian yang kedua adalah berlindung dari segala sesuatu. Maksudnya dari keburukan di waktu pagi dan petang yaitu dengan membaca tiga surah. Iya. Yeah. Yaitu surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, bahwasanya barang siapa yang membaca tiga surah tersebut di waktu pagi dan petang, maka tiga surah ini akan mencukupi baginya. Ya, akan mencukupi baginya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Iya. Yeah. Ini kita sebutkan hadisnya. Kita sebutkan hadisnya dari Abdullah bin Khuzaib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Kharajna fi lailatin mutiratun wa dhulmatin Kata beliau Kami keluar Di satu malam yang sangat gelap yeah. Dan malam itu Malam Yang turun hujan yeah. Sangat gelap Dan turun hujan Natlubu Rasulullah yeah. SAW Yusalli lana kami mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk salat bersama kami. Ia. Jadi Abdullah bin Khubayr mengatakan bahwasanya kami pernah keluar di satu malam yang gelap gulita di saat turun hujan, ya untuk mencari Rasulullah s.a.w. Alaihi Ya, kata beliau faadrat tuh, maka aku pun menjumpai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun menyumpai Rasulullah s.a.w. Faqala Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Kul Ucapkan Falam akul syai'ah Kata Abdullah Maka saya pun tidak mengucapkan sesuatu yeah. Jadi diperintah oleh Nabi s.a.w. Ucapkan Tapi beliau tidak mengucapkan sesuatu Karena beliau tidak tahu apa yang mau diucapkan ya. Kemudian qul. Kembali Nabi mengulangi lagi. Qul, ucapkan. Falam aqul syai'ah. Ya, kata Abdullah bin Khuzaib, saya belum melakukan atau mengucapkan sesuatu. Ya. Qal Nabi ulangi lagi, ucapkan. Ya. Fa qultu maka aku pun berkata, ma aku! Apa yang saya harus ucapkan? Ya, ini menunjukkan bagaimana para sahabat, rasulullahullah Taala Anhum, ya, mereka tidak mau berbicara tanpa ilmu. Ya, tidak mau berbicara tanpa ilmu. Ya. Jadi kata beliau, ma aku! Apa yang saya ucapkan? Kala, kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, "Kul katakanlah, kul hu Allahu wal والمؤذتين حين تمصي وتصبح min kulli şey. Kata Nabi Shallallahu Alaihi "Kul kul hu Allahu ahad. Ucapkanlah, kul huwa Allahu ahad. Maksudnya baca surah Al-Ikhlas. Ya. Dan Al-Mu'awidatain. Ya. Al-Mu'awidatain adalah surah Al-Falat dan surah An-Nas. Disebut dengan Al-Mu'awidatain. Ya. Kapan diucapkan? Hina tusbih. Ya. Hina tungsih. Watusbih. Ketika engkau berada di waktu sore. Dan ketika engkau berada di waktu pagi. Ya. Ucapkan baca tiga surah ini ketika engkau berada di waktu sore dan ketika engkau berada di waktu pagi berapa kali salasa marat tiga kali ya yeah? tiga kali apa yang akan didapatkan oleh orang ini ketika dia membaca tiga surah ini di waktu pagi dan di waktu sore masing-masing tiga kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takfikam min kulli syai i itu akan mencukupi engkau dari segala sesuatu. Ya. Itu adalah sebab sehingga engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Ya, dari segala keburukan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizhahullah taala di dalam ya, risalah beliau Asbab sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan. Ya. Keluarga. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara sebab di antara sebab kebahagiaan keluarga yang banyak hilang di masa ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rumah-rumah saat ini sudah mulai hilang dari zikir kepada Allah dan diganti dengan zikir-zikir syafan ya seperti musik dan yang semisalnya lalu beliau memulai membawakan beberapa bentuk zikir ya beliau mengatakan bahwasannya siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya ini hadis Nabi Ya, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Bagaimana ya penghuni rumah itu tidak bahagia? Bagaimana keluarga itu tidak bahagia, tidak senang kalau syaitan sudah tidak ada di rumahnya? Ya. Beliau juga membawakan ya, bagaimana seorang itu tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia sementara dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un di ardi wala fi samai wa huwa alim ya beliau juga membawa membawakan ya yeah, hadis ini bagaimana seorang itu tidak merasa bahagia tidak merasa tenang ya yeah. sementara dia membaca tiga kul Kulhu Allahu Ahad, Kul A'udzu Birabbil Falaq, Kul A'udzu Birabbinnas, masing-masing tiga kali di waktu pagi dan di waktu sore, bagaimana dia tidak merasa bahagia? Iya. Yeah. Tapi yang jadi masalah adalah kita banyak lalai. Kita banyak lalai. Iya. Yeah. Ini surah ya. Yeah. Insyaallah kita semua sudah menghafalnya. Ya. Bahkan anak-anak kita, santri-santri kita sudah menghafal semuanya. Tapi yang menjadi masalah apakah kita senantiasa menjaga tiga surah ini di waktu pagi dan petang? Ya. Dan inilah ya di antara fungsi dan manfaat untuk saling mengingatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul dan berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman karena kita ini manusia biasa lalai kita ini manusia biasa lupa maka kita harus saling mengingatkan ya untuk selalu membaca ya tiga surah ini 6 nah, karena itu di dalam hadis ini terdapat ya faidah bahawasanya sangat dianjurkan untuk membaca tiga surah ini di waktu pagi dan di waktu petang ya masing-masing tiga kali tiga kali su'i kul huallahu ahad tiga kali kul audu birabbil Falaq. tiga kali kul audu birabbin rabbi, bi birabbin nas ya siapa yang membacanya maka keutamanya akan ya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. 6. Kemudian yang ketiga berlindung dari ini ya. Yang pertama, yang kedua ya, yang ketiga diambil dari Al-Qur'an. Iya. Kemudian yang ketiga adalah berlindung dari gangguan syaitan. Syaitan dinamakan syaitan, ya. Yang pertama karena dia dari kata syatona, dari kata syatona, shin, tok, dan nun, ya apa itu syatana syatana maknanya adalah ba'da anil haqq jauh dari kebenaran ya itu makna syatana jauh dari kebenaran bisa juga bermakna ya baidun an jauh dari rahmat Allah ya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya dan ada juga yang mengatakan bahwasanya syaitan itu berasal dari kata ya syaqah ya syaqah ya artinya ihtaraqa minal gadab terbakar ya akibat kemarahan ya Akibat kemarahan, ya sehingga dia apa? Binasa, ya. Maka dikatakan sya'atafulan itu artinya halakah dia binasa, ya. Dan sya'atan itu jauh dari rahmat Allah, dia juga binasa, ya. Dia juga binasa, ya. Kalau ada orang yang marah-marah, ah -marah, itu dari sya'atan biasanya ya makanya nanti akan ada ya di benteng yang ketiga ya doa yang dibaca ketika seorang marah ya karena kemarahan itu dari dari syaitan 6 nah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan ya. Rabb, Aaudo bika min wa bika Aku berlindung kepadaMu dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, syaitan itu diantara sifatnya adalah khannas Ya, khannas Apa itu khannas khanas ya yeah, itu disebutkan oleh ya yeah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya asyaitanu timun ala qalbi bani adam fa iza saha wa ghafala waswasa fa iza zakara khanasa ya yeah, fa iza zakarallaha khanasa Syaitan itu senantiasa bertengger di hati anak Adam. Kalau anak Adam tersebut lupa dan lalai, maka waswasah, dia senantiasa membisikkan, membisikkan. Ya. Itu kalau kita lupa, kalau kita lalai, maka syaitan akan membisikkan. Ya. Akan membisikkan faida zakar khanasah. Tapi kalau dia mengingat Allah khanas, dia pergi. Ya. Mungkin salah satu contoh yang sederhana itu seperti anjing yang sedang mengincar makanan. Ya. Kalau ada orang di, di dekat makanan itu. Maka anjingnya jauh, jauh. Tapi ketika orang itu pergi, maka dia datang. Ya. Begitu orang itu datang lagi mendekati makanan tersebut, anjingnya pergi lagi. Itu siapaan? Sifatnya begitu. Ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka dia pergi. Tapi tak kala kita lupa kepada Allah, datang lagi. Ya. Itu sifat. Ya syaitan, ya selalu membisikkan, ya selalu membisikkan, ya. Rabb yaudubi ka min hamazati syaitin, wa yaudubi ka Rabb ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan bisikan syaitan dan aku berlindung kepadamu pula dari kedatangan mereka kepadaku. Itu syaitan, selalu datang, selalu datang, ya. Bahkan syaitan akan senantiasa mendatangi manusia. Mendatangi anak Adam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke-17. Ya. Ketika iblis ya dikeluarkan dari surga. Maka iblis mengatakan. Ya. Ya Allah. Tangguhkan saya. Ya. Apa misi Iblis? Ya, Dia mengatakan. Thumma la atiyannahum min baini aidihim. Wa min khalfihim. Wa an aimanihim. Wa an syama'ilihim. Ya. Kata Iblis. Ya. Sungguh saya akan mendatangi mereka. Mereka min baini aidihim. Dari depan mereka. Wamin khalfihim dari arah belakang mereka, wa anaimanihim dari kanan mereka, wa anshama ilihim dari kiri mereka. Ibn Abbas, ya, menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya, makna wamin bayni aidihim, ya, makna mim bayni aidihim dari arah depan mereka, apa maknanya? Usyak fi akhiratihin. Saya akan membuat ragu mereka terhadap akhirat. Ya, itu syaitan, itu iblis. Ya, akan membuat ragu manusia terkait dengan akhiratnya. Ya, sehingga banyak orang yang tidak percaya akan negeri akhirat. Banyak orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Banyak orang yang tidak percaya hari pembalasan, banyak orang yang tidak percaya surga dan neraka. Ushakkikum usakkihum fi akhiratihim. Saya akan membuat ragu mereka terhadap negeri akhirat. Ya. Iblis banyak berhasil dari sisi ini. Ya. Banyak orang-orang yang tidak mempercayai akan adanya negeri akhirat. Ya. Wa khalfihim dari arah belakang mereka. Apa maknanya? Wuragibuhum fi dunyahum. Ya. Mana aku akan mendatangi mereka dari arah belakang mereka? Maksudnya, wuragibuhum fi dunyahum. Saya akan membuat mereka cinta terhadap dunia mereka. Ya. Yeah. Kalau sudah cinta terhadap dunia maka akan lalai dari akhirat kalau cinta terhadap dunia maka mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala pokoknya ya di dalam ingatannya di dalam hidupnya sebelum tidur setelah bangun tidur apa yang dia pikirkan cuma dunia ya sehingga dia lupa kalau dia akan meninggal dunia ya saya akan memotivasi mereka saya akan membuat mereka cinta terhadap dunia ya wa dari arah kanan mereka apa maksudnya alaihim saya akan membuat samar ya saya akan membuat banyak syubhat terhadap urusan agama mereka. Ya, yeah. akan didatangkan berbagai syubhat. Ya, yeah. sehingga apa? Sehingga ragu terhadap apa? Agama. Sehingga ragu terhadap agama. Iya. Yeah. Ini ya yeah, kerjanya siapa? Dia akan mendatangi dari arah dari arah kanan, ya, yeah. akan membuat syubhat-syubhat, ya, yeah. terkait dengan terkait dengan agama. 6. Kemudian ya, Dari arah kiri mereka Apa maksudnya? Saya akan memperindah Maksiat di mata mereka ya, Saya akan memperindah Maksiat di mata mereka Ini ya, Empat arah Yang akan didatangi oleh Syaitan empat arah yang akan didatangi oleh iblis dari arah depan ya supaya membuat ragu terhadap akhirat dari arah belakang ya memotivasi mereka untuk cinta terhadap dunia dari arah kanan ya membuat mereka ragu terhadap agamanya ya melontarkan syubhat-syubhat sehingga ya ragu terhadap agama dan dari arah kiri yaitu akan memperindah maksiat-maksiat sehingga maksiat itu dianggap indah ya dan ini banyak kita dengarkan kadang ada ungkapan-ungkapan yang indah padahal itu maksiat ya mau kemana ya mau ke pantai untuk apa mau cuci-cuci mata ya Cuci-cuci mata. ya Padahal apa maksudnya ini? Ya, maksiat. Ya, maksiat. Cuci mata itu masuk ke kamar mandi. Ya. salah banyak air untuk cuci mata. Ini ke pantai pergi cuci mata. ya, ah, Ini, ya. Kedengaran indah. Ya, kedengaran indah. Apalagi di masa sekarang ini. Ya. Ya. Kita buka apa saja ya di internet kita mau cari yang baik-baik saja ternyata muncul juga yang jahat-jahat ya muncul yang buruk-buruk ya padahal yang kita inginkan ya mungkin mau cari ayat mungkin mau cari hadis atau mungkin mau cari ya sesuatu yang ya apa namanya yang bermanfaat tapi ternyata di sisi kiri kanannya ya semuanya adalah hal yang ya buruk Ya, sesuatu semuanya adalah hal yang yang buruk. Kali dikatakan bahasanya, wahyu mika Robbi ayah nurud, ya syaitan akan senantiasa hadir, ya syaitan akan senantiasa hadir. Karena itu Nabi saw ya, menyebutkan bahasanya syaitan itu akan Mendatangi kalian, ya, yeah. mendatangi kalian, baik itu ketika dia makan, ya, yeah. ketika dia minum, ketika dia, ya, yeah. sampai melakukan hubungan suami istri, syaitan juga akan, akan datang, ya, yeah. ini syaitan. Nah, maka hendaknya seorang itu senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda Yahduru ahadukum Ainda kulli Atau Inna syaitana yahduru Ahadakum Ainda kulli syai'in min sya'ni Ya Sungguhnya syaitan akan mendatangi Menghadiri Salah seorang diantara kalian Ya Ainda kulli syai'in min sya'ni Pada semua urusannya Pada semua urusannya Hatta Yahdurahu Ainda Ta'ami. Sampai dia hadir ketika seorang itu makan, ya. Sampai seorang itu ketika dia makan, ya. Maka Sya'ban akan hadir. Lalu kata Nabi saw. Faida saqatat min ahadikumul lukma, fal yumid maka nabiha min ada summal yal liakulha wala Walayabaha lishayatin. Kata Nabi Sallallam. Ya. Apabila ada ya makanan yang jatuh, walaupun sedikit, maka hendaknya dia bersihkan kotorannya. Ya. Hendaknya dia bersihkan kotorannya. Lalu dia makan dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Ya. Jangan dia biarkan untuk syaitan. Ah, ini diantara apa namanya, hal yang kurang tepat pada sebagian dari orang tua ketika anaknya makan sesuatu kemudian jatuh langsung dibilangnya anaknya, eh jangan diambil nak, sudah kotor ya padahal apa Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada makanan yang jatuh maka hendaknya diambil dia bersihkan kotorannya kemudian dia makan dan jangan dia biarkan untuk syaitan. Ya. Untuk syaitan. Naam. Maka hendaknya seorang itu melakukan hal tersebut. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan. Faizah faragah. Maka apabila seorang itu selesai dari makannya. Ya. Falyul'iq. Asabi'ah. Hendaknya dia jilat-jilat. Ya. Jari jemarinya dalam riwayat yang lain ya hendaknya dia jilat atau dijilatkan siapa yang jilatkan nah siapa yang jilatkan ya bukan tetangganya itu ya. sampai tetangganya itu jilatkan saya ya istri kita anak-anak kita kalau kita sama makan ya apakah kita jijik tidak ya misalnya anak kita yang masih kecil ketika dia makan banyak ya nasi yang melekat di tangannya. Jangan dibiarkan dia mencuci tangannya sebelum kita minta, nak jilat itu tangannya. Kalau dia tidak mau, kita yang jilatkan. Ya. Demikian juga istri kita, suami kita. Oh, luar biasa, Pak. Ini romantis yang sangat luar biasa. Ya. Nah, karena itu romantis jangan cuma ketika pengantin baru. Ya. Mandi bareng ketika cuma pengantin baru. Ya, tapi kalau sudah punya cucu sudah dilupakan itu semua. Ya, harusnya itu dihidupkan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi hendaknya dia, ya, menjilat jari jemarinya. Fain Nahulaya dari, karena dia tidak tahu fi aye taami hilbarakah makanan yang mana yang mengandung keberkahan. Ya ini juga banyak kita lihat khususnya di pesta-pesta di acara acara ya ngambil minum ya cuma ditusuk sedikit ya diminum sedikit setelah itu dibuang ya ngambil makanan yang banyak cuma dicicipi sedikit setelah itu disimpan ya ini termasuk hal yang dilarang di dalam syariat kita ini termasuk pemborosan dan itu adalah hal yang disukai oleh syafan Ya, Hal yang disukai oleh oleh syaitan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat syaitan itu selalu hadir. Bagaimana caranya supaya kita ya tidak dihadiri oleh syaitan. Selain membaca doa ini. Kita juga senantiasa membaca zikir-zikir. Ketika kita keluar rumah. Ketika kita naik kendaraan. Ketika kita masuk rumah. Ya. Ketika kita makan, ketika kita minum, hendaknya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal yang ingin saya ingatkan sebagaimana yang disebutkan oleh Asyikh Al-Utsaimin, hafizahullahu taala, bahwasanya banyak di antara manusia saat ini, di antara kaum muslimin saat ini, tak kala dia masuk rumah, ya, dia lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak baca bismillah. Ya. Dia tidak baca bismillah. Bahkan kata beliau, kadang ada di antara manusia masuk rumah sambil bersiul-siul. Ya, dari kebunnya mungkin kebunnya banyak sekali buahnya, wah bahagia sekali. Ya, sampai di rumah bersiul-siul, masuk rumah bersiul-siul. Ya, apa kata Syekh Utsaimin? Utsaimin rahimahuhullah taala Orang yang seperti ini kata beliau, ya. Orang yang seperti ini kata beliau, syaitan akan masuk bersamanya. Bahkan syaitan lebih dahulu masuk di rumahnya. Ya, maukah kita syaitan lebih dahulu masuk di rumah kita? Ya, kenapa? Karena kita lupa menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita masuk rumah. Seharusnya kita buka pintu Bismillah. Setelah itu salam, ya, kepada keluarga kita. Kita tutup rumah kita Bismillah syaitan tidak akan mampu membukanya, ya. Bahkan syaitan akan mengatakan la mabit tidak ada tempat bermalam di rumah ini, ya. Kalau kita baca Bismillah tak kalau makan syaitan berkata kepada kawan-kawannya la asya tidak ada tempat makan di tempat ini. Subhanallah ini. Hal yang sangat luar biasa. Karena itu, siapa hanya mampu menggoda orang yang selalu lalai? Ya, orang yang memang tidak memiliki benteng. Ya, kenapa banyak atau ada orang yang biasa kesurupan? Ya, karena dia tidak memiliki benteng. Ya, saat ini di Rukia keluarganya sebentar masuk lagi ketika perukianya pulang kenapa ya karena dia sendiri tidak memiliki benteng coba kalau dia punya benteng maka syafan tidak akan mendekatinya ya tidak akan mendekatinya nah wallahu taala alam kemudian yang keempat berlindung ketika marah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sebagaimana dalam hadis ya Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu beliau berkata kuntujalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastabani fa ahaduma ihmar wajhu wan tafakhad aw alaihi wasallam ya kata Sulaiman bin Shurt ya yeah. radhiyallahu aku pernah duduk bersama dengan Rasulullah s.a.w. aini subhanallah Ya, di antara ciri Baiknya masyarakat Kalau masyarakat itu selalu dekat dengan ulama'nya Itu di antara ciri baiknya Masyarakat Kalau masyarakat itu dekat dengan Dengan ulama'nya Demikian juga para ulama' dekat dengan Ya masyarakat Dekat dengan manusia itu diantara ciri kebaikan masyarakat. Ya, karena itu kita lihat bagaimana para sahabat selalu mengitari Nabi Sallallahu Alaihi selalu mengitari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menceritakan kepada kita dalam hadith yang terkenal, hadith Jibril. Ya, kata beliau, ya, kami pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi Sallallahu ya. Alaihi Itu artinya bahwasanya para sahabat selalu dekat dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga dekat dengan para sahabat. Ya. Makanya para sahabat merupakan generasi terbaik. Ya. Dan ini yang seharusnya kita contoh. Ya, ketika kita punya permasalahan, kita selalu menanyakan kepada ya, guru-guru kita, kepada para ulama kita. Ya. Sehingga akan ya apa namanya didapatkan solusi ya bukan bertanya ke sosial media ya bukan bertanya ke sosial media yang itu akan ya, menambah permasalahan iya jadi kata beliau saya pernah duduk bersama dengan nabi SAW dan ada dua orang yang sedang ya apa namanya saling mencelah Ya, saling ya memaki, ya sehingga apa salah seorang diantara mereka karena saking marahnya, ya sampai urat-urat lehernya kelihatan. Ya, biasanya begitu memang kalau orang marah. Ya, kadang-kadang orang marah kelihatan urat dijidatnya, ya dan itu semua dari syaitan, ya. Kadang ada orang yang marah kelihatan urat lehernya, ya, uh, wajahnya memerah semuanya, ya. Maka Nabi saw tak kalau melihat hal tersebut beliau berkata, Inni la'alamu kalimatan, ya, sesungguhnya saya tahu, ya, satu kalimat yang apabila dia ucapkan maka akan hilang apa yang dia dapatkan. Apa itu? Lauqal kata beliau seandainya dia mengucapkan "Audo billahi Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Zahabah anhum ayajid. Ya, maka akan hilang marahnya. Ya, akan hilang marahnya. Nah, ini yang seharusnya di, ya, dilakukan oleh seorang seorang hamba. Karena itu diantara tips. Di antara kiat untuk menghilangkan marah yang pertama ini ya, Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza yeah. ghadiba Kata Nabi saw. alaihi apabila seorang marah lalu dia mengatakan a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah, sakana ghadabuh, maka kemarahannya akan redah. Ya. Yeah. Marahnya akan rera. Tapi siapakah di antara kita yang mempraktikkan ini? Ya. Siapakah di antara kita yang mempraktikkan ini? Tak kala kita marah, ya. Ketika marah kepada istrinya, ketika marah kepada anak-anaknya, ketika marah kepada tetangganya. Adakah di antara kita yang membaca auzubillah? Ya. Adakah di antara kita yang mengingat Kalimat ini, kalimat yang sangat ringkas. Ya. Kalimat yang sangat ringkas. Nah, yang kedua dari tips ya untuk menghilangkan kemarahan, ya adalah diam. Ya, diam. Ya. Kata Nabi saw. Ya, jika tiba ahadukum Valiasut, apabila salah seorang di antara kalian marah hendaknya dia diam. Ya, makanya kalau marah-marah kepada, ya, apa marah-marah di rumah, ya pergi tidur saja. Kalau perlu minum obat tidur. Ya, sholat bangun sudah segar kembali. Ya, Dan kalau istrinya marah-marah, kasih obat tidur. Ya, supaya ya diam. Nah. Jangan dilayani. pak, Kalau dilayani, oh, tambah jadi. Ya, tambah jadi. Nabi mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian marah, hendaknya diam. Ya, tapi ini semua berat-berat ini. Ya, kalau ini dilakukan, Pak, tidak ada piring yang terbang. Ya, tidak ada piring yang terbang. iya. Nah, kan biasanya nanti pecah piringnya baru ya, sadar, oh, saya marah tadi. Iya. Kawan yang ketiga, iya. Dari kiat untuk, iya, meredahkan amarah adalah mengetahui keutamaan menahan marah. Ya. Mengetahui keutamaan menahan marah. Iya. <tuh> Nabi saw bersabda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam at-Tabarani dari sahabat Abu Darda Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la taghdab wala kal jannah Jangan kamu marah bagimu surga mudah Pak hadisnya Hadisnya mudah ya la taghdab wala kal jannah Jangan kamu marah maka bagimu surga Yeah. kalau kita lagi berkendara di luar, ya, yeah. kendaraan kita disenggol sedikit, lah yeah. wala Insya Allah aman. Ya, yeah. ya, yeah, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, yeah, apa namanya, salah seorang ikhwah, bahwasanya kadang ada orang kendaraannya yang lecet. Tapi hatinya yang sakit. Iya. Kendaranya yang lecet. Tapi oh, luar biasa hatinya yang, yang sakit. Iya. Seandainya dia pahami dan dia terapkan ini hadis. Ya, lah tahu kita. jannah. ya. Jalan bagi pak selesai masalah. Iya. Saya dengar. Ya. Apa namanya? Uh, Orang-orang di Saudi seperti yang sopir-sopir yang punya mobil ya di Saudi kalau tabrakan mobilnya apa yang dilakukan? Ya. Masing-masing ya turun. Ya. Setelah itu salaman berpelukan jalan. Bisa kita terapkan ini di Sidrap. <tasti> ya. Tabrakan kita punya motor, tabrakan kita punya mobil atau ditabrak dari belakang ya masing-masing turun. Salaman, Assalamualaikum, jalan saja. Ya. Dia jangan turun, bawa kunci roda. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan. Oleh Allah SWT. Ya. Apalagi keutamaan menahan marah. Nabi SAW bersabda. Man kawama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunafidahu. Ayunafidahu. Ya. Siapa yang menahan marahnya. Ya siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu ya yeah? untuk marah ya yeah? oh, dia bisa marah ya yeah? tapi dia tahan marahnya daa Allahu azza wa jalla ala qiyamah Hatta yukhayyirahullahu huril a'in. Siapa yang menahan amarahnya. Padahal dia mampu melampiaskannya. Ya. Tapi dia tahan. Maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat. Di hadapan seluruh makhluk. Lalu disuruh memilih bidadari yang dia inginkan. Ya. Disuruh menikah saja sama istri pak kedua kali. Wah oh, luar biasa bahagianya. Yeah. Ini disuruh memilih bidadari. Pada hari kiamat. Yeah. Tapi apa syaratnya? Siapa yang mampu menahan amarahnya. Padahal dia mampu melampiaskannya. Tapi dia tahan. Subhanallah. Yeah. Luar biasa keutamaannya di sisi. Allah Subhanahu wa taala disuruh memilih bidadari-bidadari yang dia inginkan. Ya. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Tidak akan tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan hanya akan memperumit masalah. Akan mempersulit masalah. Itu kemarahan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah ketika dirinya yang dicelah. Nanti beliau marah kalau agama Allah Subhanahu Wa Taala yang yang dicelah. Ya. Tapi kalau terkait dengan dirinya tidak. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Beliau pernah ya di peperangan. Sudah berhadapan dengan musuhnya tinggal dia tebas itu musuh. Tapi musuh ini meludahi wajahnya. Beliau tinggalkan musuh itu. Beliau tinggalkan. Ya. bisa enggak kira-kira begitu? Hah? Ini. Ali bin Abi Thalib sudah berhadapan dengan musuhnya, tinggal ditebas, tapi musuh itu meludahi mukanya beliau. Beliau tinggalkan musuh itu. Beliau ditanya, Kenapa engkau tinggalkan? Kata beliau, tadinya saya ingin menebasnya karena Allah, tapi karena dia ludahi saya, saya khawatir saya menebasnya karena diri saya. Subhanallah. Ya. Ini bagaimana seorang ya sahabat yang sangat mulia, ya. Beliau tidak ingin menebas musuh ini karena dirinya. Karena dia yang dicela, karena dia yang diludahi, tapi ingin Menebas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ikhlas karena Allah. Sehingga apa? Beliau tinggalkan musuh tersebut. Ini. Karena itu kita membalas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu kita. Ya. Bukan karena hawa nafsu kita. 6. Kodean diantara tips yang lain. Adalah berwudu. Ya. Ketika seorang itu. Ya. Apa namanya. Marah. Maka hendaknya dia berwudu. Kemudian apa dia ubah posisinya? Iya, artinya kalau dia marah dalam keadaan berdiri, dia duduk. Iya, kalau dia marah dalam keadaan duduk, ya dia baring-baring. Jangan dibalik. Iya, kalau dibalik, itu yang bahaya. Iya, itu yang akan berbahaya. Nah, kalian yang ke lima. Iya. Berlindung dari empat perkara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ilah Tashahida Ahadukum, fal yastaid Billah min arba'in. Apabila salah seorang di antara kalian bertashahud, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yaqul, dia ucapkan. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Wa min adabi al-qabar. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa. Sebagian as-salaf. Sebagian as-salaf. Meminta anaknya untuk mengulangi salatnya kalau tidak baca ini doa. Ya. Yeah. Begitu pentingnya ini doa jemaah yang dibeliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian as-salam. Ya. Kalau anaknya tidak membaca ini doa kemudian salam. Maka diminta diulangi solatnya. Ya. Apa yang akan kita sampaikan terkait dengan masalah ini? Ya. Bahawa hendaknya kita senantiasa mengajarkan anak-anak kita akan doa ini. Ini doa yang sangat agung, ya, yeah. doa yang sangat, yang sangat agung, ya. Yeah. Hendaknya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, yeah. untuk membaca dan mengamalkan doa ini. Ya, yeah. kata Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam, ya, Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari Azab neraka jahannam Allahumma Sebagaimana yang kita sebutkan tadi subuh Allahumma Itu asalnya adalah Ya Allah Itu asalnya Ya Allah Huruf ya kemudian Lafdul jalalah Itu asal dari Allahumma Ya Kemudian huruf ya nya diganti dengan min di akhir yang bertasydid ya menunjukkan bahwasanya seorang itu ketika dia berdoa maka dia kumpulkan semua ya apa namanya keinginan-keinginannya ya dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala iya Allahumma, ya. Kenapa diawali dengan Allahumma? Ada dua alasannya. Pertama, ya, adalah lika taratil istimal. Karena seringnya, ya, kata ini digunakan. Karena seringnya kata ini digunakan. Setiap kita berdoa Allahumma, Allahumma, Allahumma, ya. Setiap kita berdoa. Yang kedua, ya. Kenapa lafaz Allah diletakkan di depan tanpa didahului dengan sesuatu pun langsung Allahumma Alasannya al atu, ya, bismillah memulai dengan nama Allah. Ya, memulai dengan nama Allah dan ini diantara bentuk tawassul. Bertawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua alasan. Disebutkan asyik wa saimin rahimahullahu ta'ala. Pertama, karena ya seringnya digunakan. Yang kedua, yaitu memulai doa kita dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahannam. Dari adab neraka jahannam. Neraka jahannam. Digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. Ya. Dari sahabat Ibn Mas'ud. Raja ta Allah Ta'ala Anhu. Kata Nabi SAW. Yuta bi jahannama yawma'idhin. Laha sabahuna alfadhimamin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahannam yang memiliki 70 ribu tali kekang. Ya. Memiliki ya, 70 ribu tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali itu ditarik oleh 70.000 puluh ribu malaikat. Ya. Dan kita semua memaklumi. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat besar. Ya. Neraka Jahannam. Memiliki 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang. Ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Menunjukkan bagaimana gambaran besarnya Neraka Jahannam ya. Neraka Jahannam akan mengamuk pada hari kiamat Setiap kali penghuninya dilempar ke dalam neraka tersebut Dia mengatakan Hal min mazid Masih ada ketambahan ya. Masih ada ketambahan ya. Neraka Jahannam Itu tidak ada sama sekali kebaikan di dalamnya karena itu Syuuthaimi menyebutkan bahawasanya makhluk itu terbagi tiga. Yeah. Makhluk itu terbagi tiga. Yang pertama Sharun Mahdun, makhluk yang sama sekali tidak ada kebaikannya, murni keburukan. Itulah neraka, itulah iblis. Tidak ada sedikit pun kebaikan padanya. Yang kedua Khairun Mahdun. Ya. Murni kebaikan, tidak ada sedikit pun keburukan padanya. Itulah surga, itulah para malaikat, itulah para nabi, para rasul. Murni kebaikan. Ya. Dan yang ketiga, ya. Fihi khair, wa fihi shar. Ada kebaikannya dan ada keburukannya. Ya. Jadi makhluk yang pertama murni keburukan, yang kedua murni kebaikan, dan yang ketiga ada kebaikannya dan ada keburukannya. Itulah manusia. Jin. Ya, hewan-hewan, ada yang baik dan ada yang yang buruk. Neraka Jahannam sama sekali tidak ada tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan. 6. Allahumma inni bika min athabi jahannam wa min athabi al-qabr dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan adanya adab kubur yang diingkari oleh sebagian orang eh. dengan alasan bagaimana ada adab kubur Ya, sementara amalan-amalan belum dihisap ini karena akal. Ya. Ditolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Ini wahyu yang mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. In wahyu yuha. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menolak adab kubur Ya, Berarti dipastikan dia tidak baca doa ini Ya, Karena kalau dia baca Berarti apa? Tidak sesuai dengan ya, Lisannya Dengan keyakinannya Lisannya dia baca ini doa Keyakinannya dia ingkari azab kubur ya. Demikian juga Kalau dia meninggal Berarti tidak mau disolati karena di dalam salat jenazah itu ada doa berlindung dari adab kubur ya dari adab dari adab kubur. Nah dan nabi saw menyebutkan ya di dalam berbagai hadis ya tentang adanya adab kubur Di antaranya hadis ini dan juga hadis ya. Apa dua dua kuburan yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebab dari sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Yang pertama adalah la yastatiru minal baul. Tidak istitar ketika buang air kecil, tidak berlindung ketika buang air kecil. Tidak ya, menjaga percikan-percikan kencingnya. Ya, atau memang betul-betul tidak Cebok ketika kencing, ya dan itu banyak, ya ada tiang listrik, ya langsung di situ, dia buka pintu mobilnya langsung, ya. Nah, ada sudut-sudut tembok, ya sampai kita biasa jalan-jalan pusing, ya. Nasehatullah, assalamualaikum. Ini diantara sebab, ya seorang itu akan disiksa di dalam kuburnya. Ya. Yang kedua provokator. Ya. Yamsi bin orang yang suka mengadu domba, itu juga akan diazab nanti dia di ya. Dan ini kita berlindung. Karena itu kalau kita berlindung dari azab kubur, maka kita juga berlindung dan berusaha menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan azab kubur. Iya. Kita berlindung, wahai Tuhan kami ada bil kober, maka hendaknya berlindung ketika buang air kecil. Ya, kita berlindung, wahai Tuhan kami ada bil kober. Jangan suka mengadu domba, memprovokasi antara satu dengan yang lainnya, sebab itu merupakan hal yang akan mendatangkan siksaan kubur. Wabimfitnatil makhia dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan, ya, pertama fitnah shubhat, yang kedua fitnah syahwat, ya. Demikian juga yang disebutkan oleh ya, Syeuh Sa'imin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini di dalam sifat salat Nabi. Fitnah kehidupan kata beliau ada dua, ya, fitnah berupa kebaikan dan fitnah berupa keburukan. Ya, yeah. fitnah berupa kebaikan dan fitnah berupa keburukan dan fitnah itu sendiri bermakna imtihan, ujian, ujian. Yeah. Ya, jadi ujian kehidupan ada dua, ada ujian berupa kebaikan dan ada ujian berupa keburukan. Ya, yeah. apa fungsi dari dua ujian ini? Ujian berupa kebaikan untuk melihat siapa yang bersyukur. Ya, dan ujian berupa keburukan untuk melihat siapa yang bersabar. Ya, ini dua bentuk ujian. Ujian kebaikan supaya melihat siapa yang bersyukur. Ujian berupa keburukan, penyakit dan seterusnya untuk melihat, ya, siapa yang bersabar. Karena itu Allah Swt berfirman di dalam surah al -Ambiyah. Ya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nablul wal khairi fitnah. Iya. Yeah. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, ya. Yeah. Makna dari ayat ini. Ya. Yeah. Kata beliau. Ay bi syiddati wal raka. Wasihati wal -was saqam. Wal ghina wal fakir. Wal halali wal haram. Wat -ta wal ta'ati wal ma'sia. Wal huda wal dalal. Ini ujian. Kami akan menguji kalian. Bishidda wal raka. Ya. Yeah. Dengan Kesulitan dan kelapangan akan diuji oleh Allah dengan kesulitan. Termasuk di masa sekarang ada wabah, ini ujian dari Allah Subhanahu taala untuk melihat siapa yang bersabar. Ya. Yeah. Kemudian maraha, kesenangan-kesenangan. Ya, yeah. kesehatan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Ko yang kata beliau? wasihati sihhati was Ya, kesehatan dan penyakit. wal ghina, wal-faqar. Kekayaan dan kemiskinan. Kefakiran. Wal-halal wal-haram. diuji dengan hal yang halal. Dan juga yang haram. Jadi kita bekerja. Ada pekerjaan yang halal. Dan ada pekerjaan yang haram. Ada harta yang halal. Dan ada harta yang haram. Makanya Nabi SAW mengatakan. Di setiap salat subuh. Beliau membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Nabi meminta ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu sebelum rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Apa rahasianya? Kata Syed Abdul Razak, hafizahullah. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, seorang bisa membedakan mana uang seratus yang halal dan mana uang seratus yang haram. Walaupun sama-sama warnanya, ya. sama warnanya merah semua, ya. Tapi dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa bedakan. Oh ini halal, oh ini haram, ya. Dengan ilmu yang bermanfaat dia bisa membedakan mana amalan yang diterima dan mana amalan yang tidak diterima. Itu dengan ilmu, ya. Dengan dengan ilmu. Ya, jadi ujiannya wal halal wal haram. Ujian yang halal dan yang haram. Wat taati wal maksiat. Ujian ketaatan dan maksiat. Wal huda wat dalal. Ujian berupa apa? Petunjuk dan kesesatan. Ini semua ujian. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Kemudian wal mamat ya. dan fitnah kematian fitnah kematian ada dua yang pertama indal maut sebelum meninggal ya. ketika seorang dalam keadaan sakratul maut, maka dia akan didatangi oleh syaitan ya didatangi oleh syaitan bahkan di situ iblis akan mengerahkan seluruh kemampuannya ya bagaimana supaya orang ini meninggal dalam keadaan sulh khatimah. Maka dia akan datang dan mengatakan sesungguhnya agama Islam bukanlah agama yang benar. Yang benar itu adalah agama Yahudi, agama Yah, nasara dan seterusnya. Itu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat, yang sangat berat. Ya, maka kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, ujian ya, Al fitnatu ba'dal maut. Ya, fitnah setelah kematian. Fitnah setelah kematian. Apa itu? Itulah pertanyaan dua malaikat. Ya. Siapa Rabbmu? Ya. Siapa yang kau sembah? Apa agamamu? Siapa orang yang diutus kepadamu? Ini fitnah kematian. Jadi ada fitnah sebelum ya. Kematian dan ada fitnah setelah kematian, ya. Dan betapa banyak orang yang ditanya di dalam kuburnya, maropuk siapa romu? Kata orang ini, hah la aderi, hah saya tidak tahu, ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kitab salah satu usul hendaknya kita selalu membacanya selalu kita kaji selalu kita kita pelajari dan yang terakhir wami fitnatil masihid dajjal dan aku berlindung kepadamu ya dari fitnah ad-dajjal ya fitnah almasih ad-dajjal nam fitnah masih dajjal dan dajjal ini tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya dajjal Ya, terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa ini, Syau Saimin rahimahullahu taala mengatakan di sifat salat Nabi, kata beliau, hendaknya seorang selalu memperhatikan doa ini. Dan hendaknya seorang itu ketika dia menjadi imam, dia berikan kesempatan makmumnya untuk membaca doa ini. Jadi jangan kita tergesa-gesa. Ya, kita sebagai imam misalnya, ya, terlalu cepat. Ya, belum selesai langsung kita salam. Hendaknya kita ya memberi kesempatan kepada makmum kita untuk membaca dan menyelesaikan ya doa ini. Kenapa? Ini doa sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, demikian juga setelah kematian kita. Bahkan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya sebagian as-salaf memerintahkan anak-anaknya untuk mengulang Salatnya ketika dia Tidak membaca ya Doa ini Wallahu ta'ala alam Ini yang bisa kita kaji di sesi pertama ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan kalau ada yang benar Itu adalah kebenaran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau ada yang salah Itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syatan Dan sebelum kita tutup Ini katanya ada Tiga buku mau dibagikan Tapi dengan syarat Bukan tanpa syarat. Iya. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Santri mau dulu. Santri. Iya. Santri. Ada yang mau angkat tangan? Sudah masuk waktu. Eh? 6 menit. Oh iya. Insya Allah. 2 menit satu pertanyaan. Iya. Pas. Ada yang mau menjawab? Ah, Masya Allah. Berdiri. Iya. Iya. Sebutkan tiga nikmat yang di, apa namanya disebutkan oleh Ibnul qayyim Tiga jenis nikmat. Masya Allah. Satu nikmat yang ditunggu-tunggu. Dua, masya Allah, nikmat yang ada pada seorang hamba, namun dia tidak menyadarinya barakallahu fiqh. ya ini nah ya Taib. masya Allah yang bukan santri ada juga yang mau iya iya pertanyaannya sederhana pertanyaannya sederhana iya atau pertanyaan tiga tips Menghilangkan marah. Wah, insya Allah paling belakang. <laughs> ah, antum. antum Iya, <laughs> yeah, silakan. Wah, masya Allah. Kayaknya harus dikasih dua ini karena lebih jawabannya. <laughs> Tiga yang saya minta dijawab lima. Baik, barakallahu fiik. Baik. Tapi satu pun saja. <laughs> iya. Atau makasih dua. Eh? Baik. Tapi naik ini di kasih di belakang. Iya. Yang terakhir. Yang terakhir. Santri, santri, santri. Yang di sebelah kanan, karena ini, sebelah kanan. Ah oh ya, sebelah kanan. Siapa diantara santri yang di sebelah kanan sini menghafal doa tadi yang terakhir ah, ini ragu-ragu ini, ragu -ragu ini. Taip, silakan doa yang terakhir tadi Masyaallah. Terbalik sedikit ya, min adhabi jahannam dulu. Tay, barakallahu fiik. Iya. Insyaallah. Yang lain juga sudah hafal ya? Sudah hafal. Ini dihafalkan nah ini. Ini doa yang sangat luar biasa. Ya, kita sebagai santri dan kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah ya, jangan pernah kita lupakan membaca doa ini. Allahumma inni a'udhu a'udzubika min adhabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat kami syarif fitnatil masiihid dajjal supaya kita dijaga dari berbagai fitnah ya baik itu fitnah kehidupan demikian juga fitnah kematian dan juga dari neraka jahanam subhanakallah bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhir dawanan alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh